Doa penyerahan keluarga kepada perlindungan Bunda Maria dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oh hati Maria yang tak bernoda, tempat perlindungan bagi orang berdosa, kami menyerahkan keluarga kami kepadamu di zaman pergumulan rohani yang Maha mahadasyat ini. Antara kebenaran dan tipu daya, antara nilai-nilai keluarga yang murni, dan pembolehan segala macam hal yang menyesatkan. Kami memohon agar engkau menerima kami semua di dalam jubah perlindunganmu dan bimbinglah kami kepada hati kudus putramu, Tuhan Yesus Kristus. Dengan menyerahkan diri kepadamu, kami menerima engkau sebagai bunda dan teladan kami. Kami sekeluarga, sebutkan nama anggota keluarga Anda. Membuka hati kami bagimu agar kami menerima dengan limpah buah dari penyerahan diri kami ini, yaitu persekutuan yang penuh dengan hati kudus Yesus. Kami sekeluarga menerima engkau dalam rumah kami, di hati kami dan keluarga kami. Kami mengundang engkau untuk mengambil bagian dalam hidup kami sepenuhnya dalam suka dan duka kami. Kami mempercayakan diri kami ke dalam perlindungan keibuanmu, kepada doa syafaatmu, dan kepada bimbinganmu. Sebab engkaulah jalan yang pasti dan sempurna yang mengantar kami kepada Yesus Kristus, sekarang dan selamanya. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. terpujilah engkau di antara wanita,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 Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa